Ini bukan pemanasan, karena acara ini acara halal bihalal, tambah adem. Jadi tolong diralat, bukan tambah panas, tambah adem. Bukan pemanasan, tambah adem. Relax saja. Begini ya, karena yang diutarakan Pak Kures tadi sudah luar biasa. Saya hanya membantu referensi di antara ciri wali Allah itu, Asyafakoh As alal khalqi kulihim. Punya empati, punya kasih sayang ke semua makhluk. Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar, tapi bahwa definisi itu nyata. Tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu, diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing, kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni. Meskipun secara hukum musul tidak enggak bisa digeneralisir, Misalnya kalau minumin anjing satu surga, kalau seratus tambah surga. Nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing. gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu. Kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan. Saya mau membacakan cerita di kitab Arisala Ar Al-Ghusyariah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang e, diajarkan guru-guru kita. Arisala Ar Al-Ghusyariah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun karena dulu Mbah beliau dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab Yanatul Thalibin. Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau. Di antara yang disebut dalam Arisal Al-Qusyariyah ini Torikotu Ahlil Ilm, Kitab Arisal Al-Qusyariyah itu. Saya baca nasnya atau ibaratnya atau teksnya. Sami itu ba'dal ulama' yakulu istadu fa Ibrahima Ibrahim al-Khalil al salam faqala bisarti antuslima. Fa marral majusiyu ta'ala ilaihi mundu khumsina sanatan nut'imuhu ala kufri Falawna waltahulukmatan antu Ibrahim salam AS ala hatta adrukahu wa fasalau fa aslamal Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal agud Duyuf orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu tuh tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada ya waktu tidak ada mall, sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul ini. Bahwa orang kaya pun kelaparan karena melewati padang pasir itu. Kalau sekarang kan orang mau sowan kiai makan dulu. Karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan. Jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal purak-purak makan. Kalau dulu memang makan nih tamu itu wajib betul. Kalau enggak ya kelaparan betul tamu itu. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham majusi. Atau beragama majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim nggak mau, usaha mau ngasih makan syaratnya anda harus Islam. Akhirnya orang ini putus asa, kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat itu saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, munduh khamsian sanatan ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang majusi itu terus monggo monggo makan di rumah saya singkat cerita terus orang majusi itu tanya kenapa anda berubah pikiran terus Nabi Ibrahim cerita bahwa dia beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu jadi cerita cerita seperti itu itu banyak dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya di diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid ketika lapor ke Sayyidina Umar masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Syedina si Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi. Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Syedina si Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Khodi Sureh. Setelah itu Syedina si Ali diminta buktinya apa, saksinya siapa kalau itu pedang Anda, saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim Said Hasan Husain itu keluarga anda tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi Wakat Kaulah Rasulullah SAW Wasallam Hasanun Wa Husainun Sayyida Sababi Jannah. Tapi kata Imam Sureh, tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita kodinya itu pakai standar hukum Muslim Al Kaulu Kaulu Sahibil yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika nggak ada seksi, Al-Musoddak yang dibenarkan al kaulu kaulu ya, yang dibenarkan ya yang megang barang itu. Singkat cerita, dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Setelah dimenangkan, Sidinali agak kecewa. Masa seorang Amiril mukminin sidang di pengadilan negeri, kalah. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya ini soft, sadar sampai masuk Islam. Sampai beliau sama menghentikan, karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al ilmu yurisul akwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, Insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur atau Dutsur siapa yang enggak, enggak tahu KTP-nya saya. Kiai-kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di, di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya kemudian bilang Maya menaukamin ya Muhammad. Sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu?" Nabi dengan rilek menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh. Kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Dak'ur mayam naukamin yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang lah ada tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afaan Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya bapak Kiai Salim, semuanya ngajarkan bahwa. Di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Karena kita diperangi kita boleh perang. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya tapi karena kita punya tradisi referensi teman-teman yang di Jerman tak bantu tadi ada kitab Arisal Al-Qushayria terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak hadis. Kalau ayatnya jelas ya, jelas salmi <tik> Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Qures tadi yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahanah ada ayat, Bisa saja orang yang sekarang kamu benci, suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir itu Allah maha kuasa. Dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Kures tentang belajar. Dulu Nabi itu enggak puasa Ashura. Tapi ketika datang ke Medina, orang-orang Yahudi itu puasa Ashura. Coba tanyakan ke mereka, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka menjawab, Yaumunat Jawahuhim Musa itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus fa'amaro Ami. Kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup itu sesuatu yang baik apa ya sudah, ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustakil bil istihad. Nabi itu orang yang mandiri, tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiyah meminta-minta sama Saidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur. Zaman itu Saidah Aisyah tuh belum tahu tentang siksa kubur, sehingga beliau engkar nggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritain Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu isti'adah minta per, apa, perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas komunitas, apa beda agama apa sesuatu yang benar ya dibenarkan makanya kaidah umum dalam interaksi antar agama itu latus di di ya kamu jangan bilang Iya jangan-jangan enggak, ya jangan bilang tidak jangan-jangan iya. jadi aturan ilmunya jelas la diku di ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu terus yang terakhir ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura puranya ya sibuk karena saya ya ini seberapa jam lagi saya ngajar ini Nanti kalau saya ngajar di sini yang ngundang agak-agak dosa jadi supaya semua sama nggak dosa ini saya ya nuruti jenengan. tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seberapa jam lagi saya ngaji sore muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitab Adabil Ulfa wal halaman 285 dalam Isya' Juz 2. Jadi kitab saya Juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang sudah ikut Kitab Adabil Ulfa wal di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al jironu salah satu bertetangga itu ada tiga. Jarun lahu hakun Wahid ada tetangga yang punya hanya satu hak. Wa jarun lahu hakon iwa jarun lahu salah satu kubu Terus beliau cerita yang punya tiga hak itu ya tetangga ya seagama ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya dua hak ya tetangga ya seagama. Terus wa lau lahu hakun wakid fal jarul musrik. Yang, sat, yang punya hak satu itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287, Imam Ghazali ngentikan, beliau berfatwa, dan beliau bercerita, Ruahu Umar bin Shu'aib an-Nabi an-Jaddih an-Nabdus, Mujahid kuntu inda'abdillahi bin Umar, Wa hulamun lahu yaslahu syatan, Faqa'la ya hulam salah salakhta, bedak bijajarinal Yahudi Abdul bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing itu pesannya Abdul bin Umar Yahullam Ida salah ta pijarinal Yahudi nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi ini di diia halaman 287 hanya cerita-cerita-cerita kebaikan jadi Ya jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu itu ajaran Islam. Khattakola dhalikamiroran. Fakolalah hulima takulu hadha. Ini pembantunya juga nggak langsung menerima, karena sangking nggak mau menerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdul bin Umar. Fakolalah inna Rasulullah s.a.w. lam yazal yusina biljar hatta khosina annahu sayuwar Kenapa engkau melakukan itu ya, Abdullah bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga. Tadi kita tahu kalau tetangga punya tiga hak, berarti seagama, ada hubungan kerabat, hak kuljar, berarti tiga. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat, berarti punya dua hak, yaitu satu agama dan eh, apa kerabat. Ada yang punya satu hak saja ya ada keluarga ada seagama tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina biljar termasuk orang-orang yang harus kita baikin ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya kau tilul boleh merangi ya yang merangi kita talun. diberi hak merangi ya sama yang merangi kita bukan yang tidak merangi kita terus waqola hisam kan al Hasanul antut imal jarol Yahudiawan Nasraniyamin bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban kalau punya tetangga Yahudi yang butuh nggak apa-apa dikasih dagingnya ini di halaman ikhya dua delapan tujuh jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu teman-teman di Jerman nggak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa nggak boleh berkomunitas internasional nanti takut gini-gini enggak lah. Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah, bahwa di kita, di Port Santren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu. Dan tadi beberapa kita bisa sebutkan halamannya, supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas. Gitu. Dan saya mohon maaf karena enggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya mengapresiasi semoga jadi syawal yang baik, izin idin wal faizin. izin artinya kita kembali menjadi ahli surga, saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca, dulu kita ini ahli surga, karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga, karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai, diterima kita kembali ke ahli surga lagi maksud minal aichin kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa surga dan itu dimulai dari saling memaafkan karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain padahal kalau hak adami belum selesai itu allah tidak mau memaafkan makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan dengan cara seperti itu insya allah kita minal aichin wal faizin jadi mohon maaf sekali lagi mohon maaf karena enggak bisa ngikuti sampai selesai karena saya harus ngaci. Karena bukan bukan papa ya memang memang harus andikan sunat itu mungkin saya tinggalkan. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya kira kita ingin berhalal di Ingin saling maaf memaafkan. Ingin saya ingin uh, menjelaskan atau mengingatkan, nah itu lebih bagus, mengingatkan kembali tentang makna halal bihalal, makna silaturahim, makna maaf, memaafkan, dan lain-lain sebagainya. Ini penting, bukan saja karena kita baru selesai Ramadan, tapi dia semakin penting. Karena banyak peristiwa dalam bulan Ramadan yang kalau kita tidak dudukkan sebagaimana mestinya bisa memperparah hubungan kita. Saya tahu jangankan antara teman yang berbeda rumah dalam satu rumah ada cekcok ya kan antar saudara ada perbedaan yang bisa jadi terasa sampai sekarang masih ada gesekan Nah, ini kita eh, ingin jelaskan. Saya mau bicara sekarang halal di halal, yang benar itu halal bil halal atau halal di halal. Kalau kita pakai bahasa Arab itu ada rumus dalam bahasa Arab, bahasa Al Qur'an. Kalau ada satu kata yang terulang dalam satu susunan. Kata yang sama terulang dalam satu susunan. Kalau dia berbentuk indefinite nakira. Maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Kalau dia berbentuk definite pakai al. Maka yang pertama sama dengan yang kedua. Kita ambil contoh. Inna ma' al-osri yusra. Inna ma'al usri yusra bersama kesulitan ada kemudahan kata kesulitan al asri pakai al kata yusra tidak pakai al diulang dua kali inna ma'al asri yusra Inna maal Kalau begitu, kalau ada satu kesulitan, ada dua kemudahan. Dari mana difahami? Ini pakai al, ini tidak pakai al. Kalau halal, halal, halal tidak pakai al, tidak pakai al. Halal b Halal, oke. Okay. Ada bak lagi di sini dibaca bi. Ini berarti dihadapkan. Halal dihadapkan dengan halal. Kita lihat. Eh, kalau terulang kata itu tanpa al, maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Tidak sama. Kalau saya melakukan halal, Anda melakukan juga halal, tetapi halal yang saya lakukan itu menyangkut kesalahan-kesalahan Anda kepada saya, Sedangkan halal yang Anda lakukan menyangkut kesalahan-kesalahan saya kepada Anda. Kesalahan saya beda dengan kesalahan Anda. Jadi mestinya halal bihalal. Okay. Itu kalau kita pakai bahasa Arab. Hanya sayangnya halal bihalal itu tidak dikenal di dalam masyarakat Arab. Itu cuma bahasa Indonesia. Ya kan? Okay. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> yang kedua. Halal, halal di sini bukan dalam pengertian hukum. Halal dalam pengertian hukum itu lawan dari haram. Hukum Islam ada lima macam ketetapan hukum-hukum. Ada wajib. Ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Haram adalah suatu kegiatan, suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang bisa mengundang siksa. Saya katakan bisa mengundang siksa. Belum tentu disiksa oleh Tuhan. Tapi haram Aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukallaf, bukan anak kecil, yang bisa mengundang siksa. Halal, kita lihat halal ada empat macam: wajib, sholat dohur itu halal, wajib ada sunnah. Ada mubah boleh, mau minum boleh tidak mau. Ada makruh, ya kan? Apa yang makruh atau begini? Apa yang halal yang paling tidak disukai Tuhan? Perceraian, pemutusan hubungan. Anda mau berhalal bihalal dalam pengertian hukum, boleh putus hubungan, kan halal juga itu jangan pahami halal dalam pengertian hukum Islam karena kalau anda memahami halal lebih halal dalam pengertian hukum Islam, itu berarti anda boleh memutus hubungan, padahal silaturrahim itu intinya menyambung yang putus ya kan? silah itu terambil dari kata ya silu menyambung, menghubungkan bukanlah Sabda Nabi, orang yang bersilaturrahim, orang yang membalas kunjungan, yang bersilaturrahim itu adalah yang menyambung hubungan yang putus. Nah, kalau mau berhalal, biar halal dalam pengertian hukum, ya bisa saja, biar saja terus. Karena makro kan halal. Jangan fahami seperti, halal di sini saya nggak tahu ya itu itu uh, upaya saya saya pernah di, diminta di hadapan duta besar Arab berbicara tentang halal di halal ingat waktu Sheikh Saleh datang waktu saya habis eh, waktu bicara waktu itu sebagian itu terheran heran kita nggak dengar ini baru kita dengar ini saya sampai diminta bicara di TV apa di TV Mesir ya oleh Sheikh Saleh nah, itu, saya katakan begini Halal itu dalam bahasa punya tiga makna. Yang pertama mengurai yang kusut. Itu sebabnya dalam bahasa Arab dikatakan halal muskila. Ada problem diurai. Benang kusut diurai itu namanya melakukan halal. Menganalisa juga. Analisa itu kan sebenarnya merinci toh. Itu sebabnya kalau orang pergi ke dokter ini dinamakan tahlilul baul. Mengurai. Maknanya yang kedua adalah menghangatkan yang dingin. Ada dingin biasa eh, minyak samin membeku. ya Dipanaskan dia mencair. Itu tahlil. Menghangatkan yang dingin, mengurai yang kusut, dan eh, eh, eh, mencairkan yang beku. Ah, ini halal bihalal, itu begitu. Ada hubungan andar dingin, hangatkan. Ada hubungan yang kusut, perbaiki, biar terurai. Itu, itu makna halal bihalal. Jangan pahami halal. Itu sebabnya kita lihat. Dari segi hukum, dari Al-Quran, ada enam kali dalam Al-Quran. Kata halal. Enam kali terulang dalam Al-Quran. Ada empat diantaranya berupa perintah. Dua yang lainnya tidak perintah tapi kecaman, mereka itu mencampur antara yang halal dan yang haram. Empat yang perintah itu adalah misalnya firman Allah. kulu mimma fil ardi, halalan, ada taibannya Makanlah apa yang berada di permukaan bumi ini yang halal tapi yang taib Ya kan? Wakulu mimma ghanimtum halalan poin selalu halal poin. Kenapa Al-Quran berkata begitu? Karena ada halal yang tidak poin, walaupun halal tapi tidak poin. Kata eh, Syekh Abdul Halim Mahmud, guru saya, beliau berkata, "Kata makan dalam Al-Quran itu." Tidak selalu berarti memasukkan sesuatu ke mulut untuk dikunyah dan ditelan. Makan. Tapi makan dalam bahasa Al-Quran itu artinya melakukan aktivitas. Menggunakan sesuatu, apapun sesuatu itu. Itu sebabnya ketika berbicara tentang mahar... Apa itu ayatnya mahar itu? Fakuluhu hani'an maria. Fa intibna lakum ansye'in min Fakuluhu hani'an maria. Kalau istri-istri kamu... Me, ...dengan suka hati... ...memberimu mas kawin yang engkau serahkan. Itu maka makanlah dengan hati puas... ...dan dengan dampak yang baik. Mas kawin kok disuruh makan? kalau Kalau... Kalau mas kawinya mas 24 karan dimakan juga. Ya. Menggunakan. Kenapa Al-Quran menggunakan kata makan untuk kegiatan-kegiatan? Karena kegiatan seorang manusia itu sangat dipengaruhi oleh makanannya. Ya, kalorinya ada. Jadi dia katakan makanlah. Karena itu, kata Syekh Abdul Harim Mahmud, ketika Allah memerintahkan kita untuk makan sembelihan dengan ucapan Bismillah, dia juga berkirman wala ta'kulu mim malam Jangan makan kecuali yang disebut nama Allah. Dia dikatakan bukan cuma makan ini, tapi jadikan seluruh aktivitasmu yang bersifat Positif, positif dengan nama Allah, dan tinggalkan sesuatu juga karena Allah. It, ah, jadi, ini arti itu it yang saya pahami dari arti halal bihalal. Kita harus menjadikan semua kegiatan kita itu mencari kegiatan yang baik yang tidak mengandung suatu uh, kemungkinan untuk terjadinya kesalahpahaman. Kalau ada kesalahpahaman, lakukan halal bihalal.